Nggak usah kebanyakan bahasa besi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode keempatnya. Let's go! Oke! Okay. Oke okay, akhirnya kita sudah nyampe ke rumahnya Iya betul-betul ya udah aku mau masaknya ke dalam huh, kamu bisa masak yuk ya, bisa dong masa aku nggak bisa masak kan, aku cewek Oh iya ya udah silahkan kamu masak sana Oke okay, oke okay, siap aku masak ya di dapur Oke okay, aku tunggu ya di atas Oke okay, siap bentar ya Oke okay. Bentar nih aku masak apa ya Ah, Aku mau masak nasi goreng aja Itu masakan yang sangat mudah Sangat gampang Dan juga enak udah Aku masakin ini, masukin ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, kocek, kocek, kocek. Puter, puter, puter, atas, bawah, kiri, kanan, puter lagi, terus diangkat, diturunin, diobrak aprik, habis itu dikocok-kocok lagi, habis itu digoreng, oke, setelah digoreng, kita aduk-aduk kembali, habis aduk aduk Plak plak plak plak plak plak plak plak plak plak. Oke, sudah jadi dan sekarang kita langsung saja anterin ke si kakek. Oke, let's go kita anterin makanannya. Hey, kakek. Sorry ya udah menung sangat lama oh iya enggak apa-apa nggak apa-apa makanannya udah jadi udah udah nih ke makanannya bu pokoknya ini mampat jempol lah wah yang benar benar ke oke oke oke oke ini oh, ini ini ini makan nih oke aku mau nyobain ini ini ini ini ini oke <tuh> Wih rasanya jempol banget ini mah enak. Wih kamu memang pinter masaknya. Yoi dong siapa dulu ya kan Kelly gitulah. Ya udah aku mau habisin dulu. Oke siap ke? Silakan silakan. Oke. Okay. aduh kenyang nih kakek nih, wih gimana enak kan? wih enak banget, aduh aduh tapi kenapa ini? balikku pusing, ke ke kenapa ke? aduh aduh, ke ke ke, bangun kek ke waduh dia kenapa? Que blumba unba <tik> Tidak, kakek <tik> Waduh, kenapa kakek bisa seperti itu ya <tik> Bentar, aku telpon bapakku dulu <tik> <tik> Mana ini, gak diangkat-angkat <tik> Woi, kok gak diangkat-angkat nih Kakek. Kenapa dia? Kakek meninggal pak. Wah, yang benar, benar pak. Waduh, wah, masa iya. Iya ini pak. Ke pemakamannya pak. Oh, itu. Bapak Oke siapa ditunggu pak? Iya iya iya. iya. Ih, kenapa bisa ya kakek ya? Ya ampun apa salahku ya? Karena aku ngasih makan itu. Jadi bingung aku ya udah deh daripada mikirin itu, mendingan kita mikirin membakar mancek kakek. ya udah sekarang aku mau ke kuburan dia aku jadi mengsedih nih. ya udah aku kesana aja. let's go. Oke. Okay. Oke okay, udah ke pemakamannya tapi bapak kemana ini kok nggak ada ya waduh bagaimana ini si bapak nih aku udah nunggu nih dia nih ya ampun katanya dia mau kesini tapi nggak ada ya udah deh nggak apa-apa oh ya mungkin bapak sedang sibuk motong-motong kayu ya udah aku nemenin si kakek aja di sini ya kan sambil menunggu bapakku Eh, eh, Kelly, Kelly, eh, bapak baru datang pak. Iya, sorry, sorry, bapak bisa motong-motong kayu. Oh iya apa nggak apa aku sedih sekali nih pak. Lah, ya, kok bisa sih? Kakek meninggal Iya aku pun gak tahu. Awalnya aku ngasih makan nasi goreng Eh dia tiba-tiba pusing dan pingsan Dan aku bawa ke rumah sakit dan ternyata meninggal Wah yang bener Bener apa aku yang racunin ya Oh enggak mungkin itu umur Oh umur Iya kan kakek udah tua Oh emang udah tua dia Ya udah Aku belum tahu umurnya berapa Loh kamu gak umur dia berapa nggak tahu umurnya itu 200 tahun Wah yang bener-bener makanya kita sebut kakek legend Oh seperti itu umur 200 tahun Iya Wih usah tua sekali ya ya memang ya udah daripada kita mikirin kakek dan kita pulang ke rumah kamu aja ah ke rumah aku aku kan nggak punya rumah ya rumah si kakek Oh seperti itu yoi dong kita ambil hartanya seperti itu dong loh emang enggak boleh kan dia udah meninggal otomatis hartanya pindah ke kamu semua oh seperti itu yo eh seperti itu oh gitu kau baru tahu dong eh gimana sih kamu udah sekarang pulang ke rumah si kakek yuk oh seperti itu ayo ayo ayo ayo kamu tahu kan rumahnya di mana tahu tahu tahu udah ayo pak ikutin aku aja ah, ayo berangkat nah ini dia rumahnya pak, wih mantap sekali ya rumahnya ya besar, yuk eh dong nik Sultan, yuk ih kayak kita rumahnya kecil, yuk ih memang kan, iya yaudah sekarang kita masuk aja, yaudah bapak masuk aja, aku mau naik ke atas, aku mau tidur, oke bapak mau menonton TV, mau main game, pokoknya semuanya bapak cicipi, ya ya silahkan silakan, aku mau tidur di atas ya, oke sampai rumah juga ya ampun kasihan sekali ya si kakek ya ya itu mungkin gara-gara aku ngasih makanan yang begitu pedas mungkin ya ya aku pun nggak tahu lah ya udah sekarang kita ikhlaskan saja dan juga aku mau istirahat nih ngantuk banget ya udah <tuh> <tuh> <tuh> ah aku ada di mana ini kamu Kelly eh kok ada kakek sih iya kamu ada di dalam mimpi wah dalam mimpi seriusan seriusan oh gitu kok bisa ya bisa karena aku minta satu permintaan buat kamu ah minta apa kek kayak kemarin ini salam terakhir ah salam terakhir ya oke oke mau minta apa kayak kemarin tidur oh tidur udah deh kek, terserah apa mau kamu Oke okay, oke okay, oke, okay. aku hitung dalam hitungan ketiga ya, kamu harus sudah siap oke okay? Oke okay, siap kek Oke, okay. satu, dua, tiga, kamu udah siap? Udah kek, udah kek, aku masa selalu siap buat kakek. ini kan salam terakhir oke Oke Oke, udah udah udah Udah kek, udah berapa lama? Aku nggak tahu pokoknya lama lah. Ya udah, aku mau pamit dulu ya. Dadah, jaga dirimu baik-baik. Kek, dadah kek kek ya. Si kakek udah menghilang ya ampun. Loh, kok si kakek masih hidup ya? Aku ada di mana sekarang? Ah, aku mimpi. Buset ya ampun ya. Terus aku ada di mana ini? ya udah deh, aku tidur lagi. Nggak ya? oh aku nabok nabok diriku sendiri sakit berarti ini nggak mimpi oh ini ada di rumah kakek tadi ada di mana wah aku pusing oh iya kakek udah meninggal ya Hah <tuh> <tuh> ya udahlah enggak apa-apa aku menikmati pemandangan saja